Baik selamat malam jumpa lagi dengan kami Eke dan bapaknya <coughs> Nah, Eke sekolah di mana? TK TK atau PAUD? PAUD PAUD apa? Mediatrix PAUD Maria Mediatrix Di PAUD suster ajar apa? Belajar Belajar apa? Menyanyi apa lagi? Aku anak PAUD. Aku itu apa lagi? Aku anak PAUD, tidak takut dan malu karena gugur. Lalu sayang padaku, Mama dan Papa silakan pulang dulu. Nanti, kalau pulang, Papa yang buat aku. Bye helikopter jalannya muter-muter selih pintar sekolah tadi antar wuih bagus sekali Hai selain ajar nyanyi ajar apa eh dan pohon Wah baik panjat pohon Belajar apa lagi selain panjat pohon? Panjat Papa Andi uh Oh oh Hah <laughs> <laughs> Apa lagi? Panjat gigi Ma Mainan di PAUD apa-apa, sah? Panjat Ma Bapak punya gigi Ah ini Bapak tanya yang benar, Panjat apa, sah? Main apa, sah, di Main foto Foto, foto yang bagaimana? Papa, Bapak punya foto. <laughs> Belajar tulis tidak? Ya. Belajar. Ayo si gambar? Gambar untuk papan, papan tulis. Gambar di papan tulis? Iya. Uh, eh, ini bisa gambar apa? Um, ini hiu. Apa lagi? Eh, um, Bapak. Apa lagi? Monyet. Um, Has tulis apa biasanya? Hmm. A. Apalagi? B. Apalagi? C. Aduh, kalau nyanyi lagu biasanya selain suster siapa yang ajar? Suster. Maksud selain suster siapa yang ajar ada nyanyi? Ibu guru. Ibu guru. Ibu guru nama siapa? Ibu kita. Siapa lagi? Ibu Novi. Siapa lagi? Ibu. Oh, Ibu Ani. Oh, pintar. Tes dulu. Terima kasih.